Kucing korat adalah ras kucing yang berasal dari Thailand dan dikenal memiliki bulu halus berwarna perak kebiruan. Seperti kucing pada umumnya, kucing korat membutuhkan perawatan yang tepat untuk tetap sehat dan bahagia. Berikut adalah beberapa tips perawatan kucing korat yang dapat membantu Anda merawat hewan peliharaan Anda dengan baik. Menjaga kebersihan bulu, bulu kucing korat yang halus dan bersinar membutuhkan perawatan yang ekstra. Anda perlu menyisir bulunya setidaknya sekali sehari untuk menghilangkan kotoran dan bulu yang mati. Selain itu, Anda juga bisa memberikan sampo khusus untuk kucing korat agar bulunya tetap bersih dan berkilau. Memperhatikan kesehatan gigi, kucing korat rentan terhadap masalah kesehatan gigi seperti plak dan karang gigi. Anda perlu memeriksa giginya secara teratur dan membersihkannya dengan pasta gigi khusus untuk kucing. Jangan memberikan pasta gigi manusia karena dapat berbahaya bagi kucing. Memberikan makanan yang sehat, makanan yang sehat sangat penting bagi kesehatan kucing korat. Pilihlah makanan berkualitas tinggi yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan kucing korat, seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Pastikan juga kucing korat Anda mendapatkan asupan air yang cukup untuk mencegah dehidrasi. Memberikan stimulasi mental, kucing korat sangat cerdas dan suka bermain. Berikan mainan dan permainan interaktif untuk membantu mengasah kecerdasan dan memberikan stimulasi mental yang dibutuhkan. Ini juga dapat membantu mencegah stres dan kebosanan pada kucing korat. Rutin memeriksa kesehatan, periksa kesehatan kucing korat Anda secara teratur dan kunjungi dokter hewan jika ada masalah kesehatan yang muncul. Periksa juga telinga, mata, dan kuku kucing korat untuk memastikan tidak ada masalah yang muncul. Demikianlah beberapa tips perawatan kucing korat yang dapat Anda terapkan. Perawatan yang tepat akan membuat kucing korat Anda tetap sehat, bahagia, dan mempesona. Jangan lupa memberikan cinta dan perhatian yang cukup pada hewan peliharaan Anda untuk membuat mereka merasa nyaman dan bahagia di rumah. Membuat lingkungan yang nyaman, kucing korat adalah hewan yang sangat menyukai kenyamanan dan keamanan. Buatlah lingkungan yang nyaman bagi kucing korat Anda, seperti memberikan tempat tidur yang lembut, ruang yang cukup untuk bermain, dan ruang terbuka untuk melihat aktivitas di sekitarnya. Selain itu, pastikan juga lingkungan tempat tinggal kucing korat tetap bersih dan higienis, agar kucing tidak terkena penyakit. Menjaga kesehatan mental, selain kesehatan fisik, Kesehatan mental kucing korat juga sangat penting. Kucing korat dapat merasakan stres dan kecemasan seperti manusia, jadi pastikan Anda memberikan perhatian yang cukup pada kucing Anda dan menciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman bagi mereka. Hindari situasi yang dapat menimbulkan stres pada kucing, seperti suara bising atau interaksi yang kasar. Memperhatikan vaksinasi dan perawatan medis, kucing korat membutuhkan vaksinasi dan perawatan medis yang tepat untuk melindungi mereka dari penyakit dan masalah kesehatan yang mungkin terjadi. Pastikan kucing korat Anda sudah divaksinasi dan diberikan obat cacing secara rutin. Jangan lupa untuk membawa kucing korat ke dokter hewan secara teratur untuk perawatan medis dan pemeriksaan kesehatan yang rutin. Menghindari makanan beracun, beberapa makanan dan bahan tertentu, dapat berbahaya bagi kucing korat dan dapat menyebabkan keracunan. Hindari memberikan makanan yang mengandung coklat, bawang, atau minuman beralkohol pada kucing korat Anda. Selain itu, pastikan pula obat-obatan dan bahan kimia lainnya disimpan dengan aman dan tidak dapat dijangkau oleh kucing korat. Mengajari perilaku yang baik, kucing korat dapat diajari untuk perilaku yang baik melalui metode pelatihan yang positif. Ajarkan kucing korat Anda untuk menggunakan kotak pasir, tidak merusak perawatan rumah, dan perilaku yang baik lainnya dengan memberikan hadiah dan pujian saat mereka melakukan hal yang benar. Hindari penggunaan hukuman fisik atau negatif karena dapat menyebabkan kucing korat merasa takut atau tidak aman. Dengan menerapkan tips perawatan kucing korat yang tepat, Anda dapat membantu menjaga kesehatan dan kebahagiaan kucing korat Anda. Perhatikan kebutuhan kucing korat Anda dan berikan perawatan yang tepat, agar mereka dapat hidup sehat, bahagia, dan mempesona di rumah Anda.